Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Berjumpa lagi dengan saya Soleh Kalau kita melihat kehidupan Di lingkungan kita Orang yang baik tingkah lakunya Orang yang beriman Seolah-olah selalu bernasib malang. Sementara orang yang tidak beriman Atau tidak baik Seolah-olah hidupnya itu selalu beruntung Misalkan contoh kecil seperti inilah Orang yang jarang beribadah Pekerjaannya mabuk-mabukan Itu kalau naik kendaraan itu Dia itu tidak pakai jaket juga Dia kuat Meskipun ngebut, dia kuat Tidak masuk angin Tapi coba lihat Kalau Ustadz itu nggak pakai jaket, sedikit-sedikit masuk angin Sedikit-sedikit masuk angin Jadi seolah-olah orang yang Beriman itu orang yang baik itu malang terus di dunia ini Sementara orang-orang yang tidak beriman atau tidak mengatur hidupnya Itu seolah-olah mujur terus dalam kehidupan di dunia ini Dalam hal ekonomi misalnya Orang beriman ketika usaha melakukan tani dia rugi Kemudian usaha dagang dia rugi juga Seolah-olah orang yang beriman itu selalu malang tapi orang yang tidak beriman Bertani Dia bagus Dia usaha, dia berhasil dan sebagainya Jadi intinya Orang yang beriman kelihatannya selalu tidak beruntung Dan orang yang tidak beriman Selalu beruntung Nah ini kan menjadi pertanyaan Menjadi pertanyaan kita Kenapa kok Allah seperti tidak adil Dalam e, mengatur kehidupan ini ingin tahu jawabannya? kita bahas sama-sama soalnya kalian, ada satu hadis kutsi yang menjelaskan bahwa dahulu itu pernah ada seorang raja yang dolim, raja yang jahat lah katakan seperti itu dia itu terkena sakit dia itu terkena sakit Lalu menurut tabib waktu itu atau medis mungkin waktu sekarang Obatnya itu adalah dengan salah satu jenis ikan di laut Nah kebetulan waktu itu katanya bahwa ikan itu sedang susah-susahnya Sedang tidak ada, jarang seperti itu Tapi Allah menyuruh kepada malaikat untuk memunculkan ikan tersebut Walaupun dalam keadaan sulit ikan tersebut tapi untuk obat si raja yang jahat tersebut Allah menyuruh malaikat untuk apa menghadirkan ikan tersebut Yang akhirnya ikan sebagai obat raja tersebut didapatlah Dan akhirnya raja tersebut sembuh dari sakitnya Raja yang dolin itu Nah kemudian dalam kesempatan lain ada seorang raja yang adil Nah ini raja yang bagus Raja yang berimanlah Raja yang bersikap adil kepada rakyatnya Dia juga sakit Dan harus diobati oleh ikan yang sama Pada waktu itu Pada waktu raja yang adil ini sakit Ikan itu lagi banyak-banyaknya Para nelayan mencari di pinggiran pun mungkin banyak lagi Nah tapi waktu itu Allah menakdirkan lain Allah menyuruh kepada malaikat untuk meniadakan ikan tersebut dari perendaran Yang akhirnya sulit waktu itu untuk ditemukan ikan tersebut Akhirnya si raja tersebut tidak tertolong Karena tidak ada obatnya Dan raja yang adil tersebut Raja yang baik tersebut Sampai wafatnya Nah di sini kan kita heran Kenapa kok raja yang dolim Raja jahat malah diselamatkan oleh Allah Sementara raja yang adil atau raja yang baik itu tidak diselamatkan oleh Allah dari penyakitnya Waktu itu ternyata malaikat pun sama Malaikat pun bertanya kepada Allah Kenapa kok bisa seperti ini? Nah kata Allah begini Untuk kasus pertama raja yang jahat diberikan obatnya Sejahat-jahatnya orang itu pasti memiliki nilai kebaikan Ini yang perlu dicatat Sejahat-jahatnya orang Pasti memiliki nilai kebaikan Meskipun hanya sedikit Meskipun hanya secuil Dia memiliki nilai kebaikan Tidak apa ya Tidak jahat semua Hitam putih hitam semua Putih semua enggak Di balik yang hitam ada yang putih Di balik yang putih ada yang hitam Sejahat-jahatnya orang Pasti memiliki kebaikan Walaupun hanya sedikit Biarlah pertolongan Allah yang tadi itu yang ketika dia sakit diberi obat dan selamat itu sebagai balasan atas kebaikannya yang sedikit itu. Jadi tatkala si raja yang dolim ini nanti wafat dan masuk ke alam akhirat, itu sudah tidak membawa pahala baiknya karena pahala kebaikan yang sedikit itu itu sudah dibalas oleh Allah ketika hidup di dunia yaitu dengan diberikan obat sakitnya tersebut. Jadi Allah adil di sini. Meskipun kebaikan hanya sedikit Allah membalas Nah kemudian untuk kasus yang kedua tatkala raja yang adil Sakit Kemudian tidak terselamatkan Sebaik-baiknya orang Seadil-adilnya orang Itu pasti memiliki nilai Keburukan meskipun hanya sedikit Gak ada orang yang bersih sama sekali Pasti sebaik-baiknya orang pasti memiliki nilai keburukan meskipun hanya sedikit nah kata Allah biarlah dengan tidak diselamatkannya tadi ketika di dunia hidup dia tidak tertolong, sakitnya karena tidak dapat obatnya biarlah itu sebagai ganjaran atas keburukannya yang sedikit itu jadi tatkala masuk ke alam akhirat dia sudah tidak membawa pahala keburukannya karena pahala buruknya atau pahala jahatnya itu sudah dipalas oleh Allah ketika di dunia dengan kepedihan dia sakit tidak mendapatkan obatnya nah, untuk itu Allah di sini adil sekecil apapun kejahatan pasti dipalas sekecil apapun kebaikan pasti dipalas ya'mal wa Sekecil apapun pasti dibalas, dan apabila kita ternyata di dunia sudah berlaku, kita berperilaku baik, kemudian berusaha iman, tapi kita masih malang terus, jangan khawatir. Bisa jadi itu adalah sebagai balasan kejelekan kita yang sedikit itu. Jadi nanti tak kalah pulang ke akhirat, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, dan jangan bangga dulu, tatkala kita selalu beruntung. Jangan-jangan itu adalah sebagai balasan pahala kita, kebaikan kita yang sedikit. Tak kita nanti wafat, datang ke akhirat, pahala kebaikan kita sudah tidak ada. Karena sudah dibalas oleh Allah di dunia. Jadi di sana tinggal mutlak kejelekannya. mendali Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.